Kita di sini bernapas dengan angin yang sama. Berpijak di atas tanah yang sama. Meneguk air yang sama. Dan berteduh di bawah langit yang sama. Yang pada akhirnya kita akan mengalami hal yang sama. Menuju garis finis. Menyelesaikan pertandingan yang baik di dunia fana ini. Aku bernyanyi keruhanian, mengitari waktu yang terus maju, berjalan di atas pijak, menjunjung langit, tak lelah gembala berdesir di aras angin, yang hembusnya bersuluk, menulis ayat hati, mengungkap tabir pesufi mimpi. Dengarkan desah sang alati. Al Menyentuh mimpi kosong tak bertepi. Duhai pejalan jiwa yang masih berjalan di kediaman rasa. Semoga surat kabar berita kegembiraan dari biro-biro jasa langitan tak menimbulkan persengketaan nurani. Tenggelamkan dirimu ke dasar cinta. Duhai pujanggalan. Yang kehadirannya berada di atas kolbu Aku majenut bersama kafilah pemuja rindu Yang cintanya bersembunyi di sudut-sudut bumi Tembaran ayat tulisan tembok dinding mega adalah aku Sang pemeluk cinta di peluk cinta Berpijak hati menjunjung langit Duhai cinta kembang hati Aku adalah anugerah indah, berikan hak istimewa seribu kisah Aku ada di antara seribu tempat, di saat yang sama Dengan rasa yang sama, berikan seribu kisah Pada seribu jiwa, sebab aku adalah cinta seluruh alam Ada di nafas-nafas kehidupan Ketika seorang salih menenggelamkan diri ke dalam cintanya Tuhan Sesungguhnya Tuhan telah berada di dasar kesejatian cinta